Benarkah kalau berdoa membaca salawat dulu? Benar banget. Karena berdasarkan hadis Rehten Midi, Abu Nabi Wasallam melihat ada orang yang berdoa dalam salat, tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat. Apa kata Rasulullah? Hancilah Ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan salawatlah kepadaku. Lalu kemudian mintalah. Bahkan Imam Syafi'i ya, menganggap bahwa sholawat itu rukun doa berdasarkan hadis ya kulu doain mahjub. Nabi Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan apa? Dan red yang lain doa seorang hamba itu terkatung-katung ya antara langit dan bumi sampai diucapkan. Salawat. berarti selama belum diucapkan salat masih terkatung-katung mas. Berarti itu menunjukkan bahwa sholawat itu kata Imam Syafi'i wajib. Iya.